Hai hai hai Seekor harimau Sumatera tiba-tiba melompat dan turun dari dalam kabin helikopter milik TNI Angkatan Udara Penampakan yang mengerikan itu terjadi pada hari Minggu 28 Februari 2021 lalu Ketika helikopter jenis Super Puma milik TNI Angkatan Udara itu tengah mendarat di Sumatera Barat Eh tapi jangan kaget dulu Seekor harimau Sumatera yang keluar dari dalam kabin helikopter milik TNI Angkatan Udara itu Ternyata memang sengaja dilepaskan ke habitat aslinya. Diketahui dari keterangan Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara atau Dispenau, TNI Angkatan Udara telah mengerahkan helikopter ternamanya yaitu Super Puma SA332 untuk mengangkut seekor harimau Sumatera ke alam bebas di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Harimau Sumatera berjenis kelamin betina yang diberi nama Ciunang Nuranti itu Diangkut oleh pesawat helikopter SA tiga Super Puma milik skuadron udara 6 Lanut Atang Sanjaya. Ternyata harimau yang dilepas liarkan itu baru selesai menjalani perawatan di pusat rehabilitasi harimau Sumatera Dharma Seraya atau PRHSD Sumatera Barat sejak pertengahan tahun 2020 lalu. Helikopter Skadron Udara atau Skadut 6 Lanut Atang Senjaya Bogor Mengantar Ciunang Nuranti ke habitat aslinya di pinggiran Danau Sakti TNKS Untuk menjalani kembali hidupnya secara bebas Tulis keterangan di Spenau Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjut ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Sementara itu, Inisiator Pemulangan Harimau yang juga menjabat sebagai Direktur Yayasan Arsari, Joyo Hadikusumo atau YAD menyatakan, pelepasan Harimau Sumatera dengan menggunakan helikopter TNI Angkatan Udara itu sangat membantu proses pengembalian Ciunang Nuranti ke habitat aslinya. Menurutnya, keberadaan helikopter TNI Angkatan Udara tidak saja untuk mempersingkat translokasi perjalanan, tetapi juga sekaligus sebagai sarana observasi udara untuk meyakinkan bahwa lokasi pelepasan terjamin keamanannya, baik bagi satwa maupun masyarakat sekitar TNKS. Taman Nasional Kerinci Sebelat yang berada di sebelah barat dari Pulau Sumatera memiliki luas area hampir 1,4 juta hektar Cakupan dari Taman Nasional yaitu dari Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu hingga Sumatera Selatan. Tidak heran keragaman topografi dan ekosistem menjadikan Taman Nasional ini memiliki bentang alam yang unik dan indah. Bioma yang berupa hutan hujan tropis, hutan dataran rendah, dan lahan basah menyimpan keanekaragaman yang tinggi. Ada 13 jenis satwa dan tumbuhan endemik dan terancam punah yang dapat ditemukan di TNKS. Di antaranya yaitu bunga raksasa Rafflesia Arnoldi, Cemara Sumatera, Gajah Sumatera, Kelinci Sumatera, Tapir Asia, dan Harimau Sumatera.